Oke, kau pertarungan makin sakit. di pijak korupsi, tak peduli siapa yang mati. Milih kami, milik kami. Tadi dirampas bangsa kami, bangsa kami. Tak terkoyak, ya Mengharapkan kebebasan Bukan itu, bukan itu yang kami harapkan Peran saudara menjijikan Pertarungan makin sehidup, bijak korupsi Tak perlu tiap, bayang mati pilih kami, pilih kami Telah dirempas, telah kami, bangsa kami